apa kabar brother semuanya buat kali ini bawa puluh tujuh ribu ya bosku ya kita acak-acak dulu bednya seperti biasa naikin turunin bednya kita cobain step tombolnya pastikan step tombolnya berfungsi dengan baik langsung aja kita gaskan di spin cepat puluh ya bosku ya wuhh langsung konek topinya bosku ya mantap sekali Mpun, ini mungkul nih nih gua konek bosku mantap sekali bosku jepret ayo ijepret wuhh kali 10 bosku konek dong yoi saya ingin cuman 460 ya bukan lagi dapat kita mulai di bed 500 erak ya boski cincinnya dong cincinnya konek dong mana cincinnya oke okay, konek the bed banget campur sama merah juga satu lagi tuh sekitarnya dapet tuh dulu misalnya gitu ya oke okay. jangan lupa di like-like dulu di komen dan di subscribe ya boski komen apapun now imah kotak konek bosku komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya boski ya sebanyak-banyaknya di kolom komentar, terserah mau komen apapun, mau hujat mau apapun ya silahkan langsung, langsung aja ke kolom komentar bos, komen ya bosku, komen sebanyak-banyak ya bosku ya satu lagi dong, oh dikasih sekali lagi di bener, ya terdapat kita, facepin nya dapet ya bosku ya mudah-mudahan ini dapat ada isinya yang gak boncas ya bosku oh, ya oh iya dan jangan, jangan lupa gue ingetin, jangan guna, jangan apa jangan jadikan permainan permainan ini sebagai mata pencaharian ya bosku jangan gunakan mata pencaharian jangan gunakan mainan ini sebagai mata pencaharian banget sih jangan gunakan permainan ini jangan berharap sama permainan ini kalian bisa dapat uang sehari-hari ya bosku karena permainan ini hanya tujuannya untuk hiburan jadikan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 yang gue mainin ini, situs yang gue mainin ini situs yang paling gacor ya, kalian bisa lihat setiap bulan ya, setiap bulan setiap harinya ya, di video-video gue sebelumnya lo bisa lihat gue ada jp nya berapa dan bagi kalian yang udah pernah main di website ini coba tolong tolong, tolong berikan testimoni di kolom komentar ya bosku ya entah kalian jp atau rungkat ya kalau jp dapet jp berapa kalau rungkat udah pernah rungkat se seberapa besar di website ini ya ya kalau jp paling gedenya silahkan aja langsung cek-icut cek, cek ke kolom komentar, bosku. Yang mau nyobain juga link-nya gue taruh di kolom komentar, atau langsung ke tentang channel gua Kita juga bisa lihat, cek-cek RTP yang terupdate terbaru terus. tervalid pokoknya akurat banget website ini, rtp nya langsung aja. Gak ke tentang channel gua atau ke kolom komentar, yoi, datuk sensasional dong, pastinya. Auto, -sens -sens -auto sensasional, pastinya, bosku jangan di skip dulu kalau gue dapat sensasional karena kalau diskip ini ya nih, bisa melihat polanya bosku ya seperti biasa kalau gue dapet sensasional pertama kali enggak gue skip tapi yang kedua ketiga silahkan ya kadang gue skip kadang enggak ya gue gua. Ter... dan gue pastikan lagi ke kalian ya jangan ngikutin orang-orang yang bermain barbar slow aja main santuy santai kayak gua Tahu dapat dua ratus ribu, ikan ya modal tujuh puluh ribu tuh tadi. Tuh udah dapet doa ribu Udah. Makota konek bosku. Joss konek di luar ya, makotanya bosku. Kaca-kaca terus ini tanda-tandanya udah mulai mau gacor ini bosku. Oke langsung aja ceki slow ya bosku ya. Keh -ke. tentang channel gue di sana ada link gacornya ya bosku. Link slot gacor yang paling gacor paling akurat. Paling the best ada di tentang channel gua bosku. Atau cek kolom komentar ya, di kolom komentar gua tahu juga linknya. Langsung aja. Santai-santai dulu bosku sambil merokok sambil ngopi ya bosku. Mudah-mudahan kita bisa dapat rokok satu slop ini. Karena udah dapat 200.000 bisa dapat rokok satu slop ini bosku. Ya. Kone juga bosku, hijaunya dong, hijaunya, hijaunya, hijau, hijau, hijau, hijau, hijau. hijau Oh, malah dapet topi bosku. Berharap dapet hijau, kan kone juga dalam merahnya, antak banget ya. Berharap dapet hijau, tapi ternyata dapetnya topi degres banget ya Gacor, gacor.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 coba turboin Boy puluh pake centang, eh tiga puluh pake centang kanan nih, Bosku. Centang kanannya dipake ya dua tadi, ternyata gue lupa, aktifin centang kanan nih, Bosku. Jadi ya, agak lembut emang, turunnya. Ya, little Boy nih, gue gak pecah-pecah kayak tadi ya, pecahnya kurang, bro, diturboin Berarti dia mau di kue oke batu merahnya, konek lagi batu hijau konek juga jibret, oh iiii 3x5 doang lumayan daripada lumayan lumayan daripada lumayan ya bosku mana lagi dong free spinnya, kasihin doang aduh lah, kita free spin aja dalam selapan poli bebas bosku kita aja suka, ya. Seperti, uh, masih profit ya, ribu, ya. Ribu, kita masih profit oke, okay, cincinnya pasti konek cincinnya connect dong. aduh, satu lagi ya bosku dapat. cincinnya konek itu satu lagi oke okay. nice guys umumnya juga guys Oke, okay guys. Oke, okay, guys. Oh, jangan bahas hasilnya. Phone ke-9, guys. Kuning, guys. Mantap, guys. Yes. Mantap, jus-jus, yes. jus. best banget, guys. Oke, guys. best guys. Nice. Bener, kan? Dapat, nice. Kita, guys. Wih, dong! Balikin model gua ya Gua udah, guys. Kenapa? ribu balikin dong, kakek. Yaudah kita dapet yang bosku ya Oke okay, the best Tambah yang lagi Birunya connect Merahnya yuk sekali lagi merah lagi Merah connect Yoi Kali 13 lumayan lah Bisa ini sensasional balik modal kita Dapet balik modal ya bosku yang Masih sisa 17 lagi Semoga aja dikasih ya bosku ya, dikasih lebih lah harus. Soalnya RTP-nya tuh udah tinggi banget dan momennya tadi udah dapat ya bosku ya. Tapi emang kurang di turbo ya. Percarnya tuh kurang di turbo jadi dia mau nyekui ya gitu. Sensasional, nikmatin aja, enjoy ya, dengerin suara. Gomricik uang ini coin, coin ini ribu Biru, hijau, kuning, oh trofi dapat bosku. Kali 16 belas Okay, sepertinya di sini kita wdi aja bosku ya karena udah oh, dapat lagi bosku 29 sayangnya pecahnya sedikit nih kalau pecahnya banyak lumayan banget ya oke okay, kita wdi aja bosku ya di sini ya. udah lumayan banget kita dapat dua ratus